Waspadai Euro CAD masih berpotensi bullish. Secara umum, bias harian pergerakan Euro CAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.42988 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.42630. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 November tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.